Salam bro ketemu lagi di channelnya Simuni. kalian datang di tempat yang tepat untuk informasi awalan huh? dari player-player yang baru gabung di silsavex pertanyaan pertama yang sering kalian tanyakan dari mana Grobuster mamang di setiap live streaming gua selalu jawab ini akhirnya gua abadikan biar kalian tetap hafal dan ingat ya bro ya growbuster itu dibeli oleh im kalian yang udah kalian top upin pakai referansi Muni mah bro dan kalian boleh langsung ambil aja di inventory dan gunakan shortcut skill yang kalian punya di setiap ID dan chartnya udah pasti ada ya bro ya kalian cari aja tempat yang berair salah satunya tempat gua biasa untuk bersembunyi mancing adalah di dalam gerbangnya nerais ataupun ILB jadi kalian tinggal ambil shortcutnya di eh, apa namanya di shortcut keyboard kalian angka berapapun terserah yang pasti sih kalian tinggal start aja mancing dan posisinya akan duduk seperti ini dan estimasi waktu yang gua hitung walaupun enggak pas ya tapi kurang lebih sekitar 2 jam setengah itu habisin 100 piece dan kalian akan dapet sekitar 300 crowbuster ya walaupun ada beberapa jackpot lebih seperti baby luxury food tapi yang jelas ini growbuster ini yang paling sering muncul keluar Oke, okay, pertanyaan selanjutnya adalah dari teman kita yang ada juga Karena dia terlalu rajin leveling Sampai levelnya lewat dan gue pun juga ngalamin Ini reputasi tidak terlalu pengaruh Dan kalian harus ambil questnya dari pengemis untuk 7 dimensi Ini mengenai about light and darknessnya ini Nggak akan muncul kalau kalian nggak sempet ambilin dulu foto-foto duran Kalaupun nggak diambil sih sebenarnya nggak masalah Yang penting kalian masuk ke Uap uh, uh, di belakangnya si DN Jadi tanya dulu si DN Dapat tiket masuk Tanyalah iris dan uh, Juan ya Kalau nggak salah Oke okay, baru nanti kalian akan dapat Dari si Herkules questnya Untuk quest lobak Ini kalian harus cukup bunuh satu saja monster Yang uh, untuk menyelesaikan dapat questnya Maksud gue ya Ya setelah itu sih gampang banget Nanti gue kasih lihat lagi Mana yang harus kalian ambil? Karena ada ada dua quest dari si Herkaus ini. Selain questnya untuk buat uh, like and darknessnya, ini ya. Uh, Oke, okay, kita kembali ke si lobak. Tanya lagi si Herkaus, balik lagi ke si lobak. Ternyata already. <laughs> Oke, okay, Herkaus ini minumanmu selesai, dan kita akan dapat pertanyaan yang selanjutnya. Kita tanyakan dulu dong, yang utama adalah untuk tujuh dimensinya. Barulah dia berubah menjadi about fire element. Ini adalah misi dari pengemis, kalian minimalnya level 90. Oke sisanya lu harus tanyakan mengenai exterminating belly, Bali. Itu dia elasness. Ini mungkin untuk melanjutkan kalian di quest episode pertama. Oke, sudah kan? Mantap mambro Bro. Semoga kalian tidak tersesat lagi ya Karena posisinya kalau kalian belum laporan kesedihan Kalian gak akan dapet quest selanjutnya dari 7 dimensinya Herkaus Ya untuk tips selanjutnya kalian boleh lihat website deh ya Oke okay, ada pertanyaan yang merikan, mengerikan banget karena sering banget katanya gagal dan itu agak susah bahannya Oke okay, kita coba aja ini bahannya yang biar gampang ini gue belum kasih coba lagi karena udah lama banget ini gue sampai buka pari rimbon bro Jadi kita coba dulu aja bahan default yang ada di Wikia itu adalah salah satu website walaupun dari komunitas Jadi belum tentu ada yang tepat ya Nah kalian mungkin bisa coba untuk uh, untuk kegagalan ini Seperti <ganti> biasa yang gue udah kasih tahu di live streaming Beberapa saat yang lalu itu kalau pakai Lucky Card itu sering banget gagal ya Tapi namanya juga penasaran kalau nggak dicoba itu nggak akan asik ya bro Ini adalah salah satu keseruan dari gamenya SEAL Online Itu untuk bahan evolutionnya kalian boleh coba-coba ini gua robahlah tiketnya yang membawa sial mah bro semoga untuk yang kedua kalinya ini gua berhasil karena gua udah gak punya lagi batwing ini agak lumayan juga kalau kalian sendiri cari ya di pasar banyak mungkin gua belum cek lagi yang jelas gua udah siapkan stoknya dua biji ini untuk bikin konten nah ini pasti menyebabkan ya guys, aduh nyebelin banget bro, gua sampai bongkar PC buka harddisknya dan gua copy-in lagi dari file-file lama gua dan akhirnya ketemu salah satu bahan yang kalian gak akan perkirakan ya bro ya, gua temukan mungkin beberapa tahun silam kalian waktu masih minta minta duit untuk beli pacar litok mungkin ya zaman dulu ya, ini adalah bahan yang gua dapat dari si abuka yang menggantikan sayap batwing-nya yang emang bilang nyebelin pada saat dicari ya. Dan Black Sap udah jelas bahan utama kita pakai pot merah cuy. Kita lihat. Semoga ini masih bisa kalau bisa berarti gua makin meyakini. Yes. Ini gue yakini banget nggak otak atik sama Pak JM The Paul banget ini adalah gaya lawas kita bro Makasih banyak semuanya Lanjutkan pertanyaan selanjutnya Oke okay, masih ada pertanyaan tambahan bonus lah gue anggap ya Karena banyak banget yang mengelus juga untuk masalah Mengenai si Maya ini, gue gak tahu si Maya ini pengen gue pindahin ke gue kematian aja, kayaknya ya. Tapi gue coba penasaran, gue harus coba kalau gak dicoba itu gak bisa kasih tahu ke kalian juga ya. Oke, okay, kita akan bwe, eh, ya. Mungkin bwe-nya semoga bagus. Uh, <tuh> ya, bener-bener. Gak lu doang yang busuk ya? Pertanyaan kamu tuh bener benar mengerikan, bro kita coba lagi kita coba lagi jajan, aduh tadinya buat mancing akhirnya nggak jadi ya kehabisan deh, gak apa apa nanti gua palak gm lah, oke okay. coba lagi ya guys kalian kalau misalkan mau sih harusnya dari telur karena ini biayanya cukup mahal kalau udah jadi pbwe ini ini karena warna pink ya jadi ada pink batwing egg gitu jadi biayanya tadi sekitar 100000 lebih dua lempar dulu semoga berubah dia untuk apa untuk OPT nyelah dari si Maya ini bro kadang-kadang rada-rada miris ya karena gua tuh mainnya santai banget jadi miskin banget duitnya 115.000 Oh biar, biar, biar, biar. ya ampun ya ampun ya Jangan dicoba ya guys <laughs> Ini menurut gua lebih baik efektifnya dari No, tapi karena penasaran gue juga ya Karena pertanyaan kalian sering banget Itu, itu si Maya tuh busuk mang Iya, iya Ternyata bener Gue percaya kalian deh <laughs> Yaudah Ini kita coba Terakhir Duit gue nggak ada lagi Koinnya Set uh uh kacau guys oke okay, untuk pertanyaan yang lain yang gak mau gue jawab dan kalian tanyakan langsung ke game aja pusing banget apalagi yang minta cegel ya kalian minta ke makhluk aja oke okay, thank you so much semuanya yang udah sering nonton dan sering kasih jempol dan sawerannya makasih tetap semangatlah dan terkaing kain guys you, dadah, bye bye Mom,